Meski peluncurannya baru berlangsung di IMS 2023, tapi sales Hyundai sudah membuka pemesanan Creta Black Edition 2023 untuk konsumen Indonesia, cukup bayar 5 juta rupiah sebagai uang muka, maka konsumen bisa masuk antrian untuk jadi yang pertama mendapatkan unit edisi spesial ini. Kehadiran Creta Black Edition sendiri di IMS 2023 diumumkan langsung oleh Hyundai lewat siaran pers. Walau sebenarnya, pabrikan Hamiring tidak menyebutkan gamblang model mobilnya, mereka cuma memperlihatkan siluet lampu Hyundai Creta, serta memberi tambahan teks, "Those who love black leaf, colorful leaves." Peluncuran produk terbaru Hyundai di perhelatan IMS 2023 di Hall D. J-Expo pada tanggal 16 Februari tahun 2023 lalu, tulis-rilis resmi Hyundai pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Jadi asumsi kami, akan hadir kereta edisi spesial dengan warna hitam atau black edition? Sebenarnya ini bukan hal aneh di merek Hyundai, karena sebelumnya mereka juga pernah melakukan hal yang sama untuk kereta di India. Hanya saja di negeri Bollywood, namanya cerita Night Edition meluncur pada 2022. Lalu bagaimana dengan spesifikasi Hyundai Creta Black Edition 2023? Berikut bocoran yang kami terima. Spesifikasi Hyundai Creta Black Edition pakai basis varian Trend. Bicara spesifikasi Hyundai Creta Black Edition 2023, kami sudah dapat bocorannya dari sales. Hal menariknya adalah SUV edisi spesial ini akan menggunakan varian Creta Trend sebagai basis. Jika kamu belum tahu, Creta dijual dalam 4 varian yaitu Active, Trend, Style, dan Prime. Trend sendiri merupakan varian tengah untuk Creta yang fitur-fiturnya minim. Sebut saja tidak pakai lampu depan LED alias masih halogen, belum ada sunroof, hingga tidak memiliki speaker Bose. Oleh karena itulah harga Hyundai Creta Black Edition masih kisaran 300 juta rupiah sampai 370 juta, dan ini tidak sampai menyentuh 400 juta rupiah seperti halnya varian Creta Prime. Hanya saja menurut sales Hyundai tersebut akan ada ubahan menarik di Hyundai Creta Black Edition selain body dan velg pakai cat dominan hitam, lampu depannya sudah mengadopsi LED. Soal mesin tidak beda. Masih mengadopsi Smartstream G1.5 peminum bensin, hasilnya, di atas kertas Hyundai Creta selaku SUV merek Korea Selatan mampu meraih tenaga maksimum sebesar 115 PS pada 6.300 revolusi per menit. Sementara untuk torsi maksimalnya di angka 143,8 Nm pada putaran mesin 4500 revolusi per menit dan bicara transmisi. Karena ini varian Trend, ada kemungkinan tersedia dalam manual 6 percepatan dan IVT. Demikian bocoran spesifikasi dan harga cerita Black Edition 2023. Bagaimana menurut kamu, kalau tertarik punya mobil Hyundai terbaru dengan promo menarik? Salam Car2 Channel!